usaha yang kami lakukan bersama ustaz, ustazah-ustazah lainnya bersama masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kami dari segi kekurangan ruang-ruang belajar. Kami bersama masyarakat bergotong royong atau bekerja sama untuk membuat aula di depan pondok pesantren, di depan madrasah sebagai tempat kami melakukan Proses pembelajaran, kami mohon berharap kepada para donatur atau para darmawan untuk bisa membantu kami untuk bisa memberikan sumbangan pada madrasah ini, agar kami bisa membangun madrasah kami yang lebih layak.